tiba wa saatnya kami melepas kalian semua untuk keluar mencari ilmu pengetahuan yang lebih luas khususnya yang madrasah kalian dan untuk yang madrasah tsanawiyah kami berharap kalian semua menuntaskan pendidikan pondok pesantren Hasanah Indra Mayu, Rahma Aulia Tangerang Resi, Cirebon